Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya tentunya Menantu Idaman Mama guys Hari ini kita membuat tutorial azan ziharkah guys Yang mana teman-teman sekalian sudah bertanya-tanya ya kan Bang bang bang bang bang bang bang Aduh. Bagaimana tutorial azan ziharkah? Bukan tutorial ya, bagaimana cara azan ziharkah? Gampang dan sangat mudah guys ya saya akan mengajarkan teman-teman semua azan ziharka simple dan mudah untuk ditiru. Bagaimana? Saksikan videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, guys. Jangan lupa skater, loh, guys. Enggak, guys. Jangan lainnya itu, guys. Terjerumus kalian kepada kesesatan nanti kalau itu, guys. Kalah terus. Oke, okay, guys. Kita sekarang buat konten, guys. Saya sambil merokok, guys. Biar, Biar nafas panjang. <laughs> Oke, okay, guys. Gimana caranya, guys? Azan ziharka itu. Ajan jaraknya tuh tergantung kita guys ya bagaimana kita uh, membawakan ajan tersebut apakah ajan tersebut kita mau variasikan ataukah yang sedang-sedang saja ini untuk pemula ya ajan jarak untuk pemula ini uh, nanti saya ajarkan bagaimana oke okay? kalian tonton ini oke okay? baiklah langsung saja lagi saya jangan bertele-tele lah ya guys soalnya saya baru kenyang makan nih bagaimana uh, irama awalnya untuk irama awal seperti ini ini yang simple ya guys ya Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, allahu akbar. Nah, Itu guys, simple kan? Ha, simple sekali. Allahu akbar, allahu akbar. Nah, kalau ditinggikan dikit, allahu akbar. Ting simple guys, tapi kalau untuk yang kerennya gimana guys? Ini yang kerennya nih, yang kerennya. Kalau nggak keren menurut kalian dislike aja. Kalau keren like, subscribe. Oke? Okay? Ini yang kerennya nih guys. Ini yang sedikit kita kita gayakan. Allahu Akbar Allah. itu yang sedikit dikerenkan guys. Tapi kita kita, kita kan belajar yang simpel nih guys. Oke. Okay? Yang simpelnya aja kita pelajari. Supaya kalian tuh mudah untuk menirukannya kan guys. Jangan lupa sentak rokoknya sekali bernapas sepanjang. panjang. Oke. Okay? Kita lanjut guys ya. Mana tadi irama awalnya? Yang simpel ya guys ya. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar. yang berikutnya asyadu an la ilaha illallah asyadu an simple loh. Kalian yakin saya kalau nonton video ini langsung bisa, guys. Oke. Okay? Untuk yang berikutnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. begitu guys. Untuk yang berikutnya. Asyhadu <Syukur> an Nah. Yang berikutnya <tuh -tuh> Keren kan Simpel kan guys Mudah Untuk yang berikutnya Ramanya Kalau kalian mau tinggiin Rasa-rasa napasnya sampai Boleh tinggiin Cuman caranya Ayo Nagu guys, kenyang makan. Tapi kita pelajarin simpel aja lah guys ya. Untuk irama yang simpel seperti yang hanya al-sana, hanya berarti ya. Ayahana alfanah. oke okay, guys mungkin kayak gitu lagi saya kira-kira kalau kalian suka dengan video ini, komen, like, subscribe, share. Kalau nggak suka, kalian entah muntah kalian lihat video ini, nggak usah di-like, nggak usah di-comment. Mungkin semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.